Menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama supaya kamu percaya hari kebangkitan itu begini saat sekarang Anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda pirah carane kok urip Jek tak takoki kena apa kok urip mergo saya saiki nyowo kena apa kok iso no. terus tekane kok tanggal biro. saya ini ndi kan ra iso nah, kita itu mau iman huwa yuhi wa yumin Allah aku dat sing mahrini urip. zaman aku urip, zaman aku urib, urib yurah roh urip. urib seben zaman aku jadi lemah yurah roh urip. urib jadi caranya urib yurah roh mati yurah roh seben terserah na Allah yuhi wa yumin jadi orang yang gernyifati Allah ya wes jadi nanti urib pengsa ikiku ku yurah roh sebabnya Mo iso ndarani mur urip mergo piye nyowo, tapi iki kan nyowo nih manggon ndi saiki ning ndi amane wong islam kok kan nglateh wayuhi napa buayuhi wayu me tapi manane kabeh ulama ndhawuhaken sebutniku Allah niku gadah asmaul husna terus kowe nek ndonga nganggo asmaul husna dadi misale kowe nyifati Allah ya razak zat sing maringi rezeki kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek Secara teori meyakinkan, berarti seakan dapat uang. Tapi tidak lagi dekor, sawah, arah, salah, utang, kayak jatuh atau seakan-akan rapatkan untuk rizki, yuran untuk tenan. Unggir, um, rason, ya, rozak. Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua. Kelemahan, namun yaitu dari kuat, No, kekuatan, jadi lemah, lima, awal melemah. melemahkan paham itu terus tak tahu, tahu. Fahmi itu tahu, tahu, tahu. Fahmi itu tahu, tahu. Fahmi itu tahu, tahu. Syedina si Ali, kena pengen roh nak kue makhluk? Apa kue? Hal anta maujudun bimasi si atik, am bimasi atik. Saya dikenal, saya dikenal, debat dikenal, saya dikenal, bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri Syedina si Ali tanya fa dikenal, saya dikenal, saya dikenal, saya dikenal, saya dikenal, saya dikenal, saya dikenal, anda dikenal, saya Ya Allah, saya sendiri tidak ikut ribet menentukan tanggal kelahiran saya. Ku itu bapak, ikut senentak nol, Allah pokok itu nih. Nah, aku itu kan milih bapak presiden, Allah bapak orang jelas. Untuk orang yang dunia kiai, milih dari anak kiai ikut dia, dibangun anak kiai, yang kurang jelas. Saya kikuit milih bapak, Allah pokok itu si milih no bapak. Ya Allah, pokoknya aku ramailah. Melainya ya yang tanggal lahir, ya ramailah, nentak Bapak, ya melok nentak. Oh, terus nganggup, aku ingat, bisa nentak nol, gue pi. Nah, akhirnya wong iku taslim nak panjang dunyo iku namung kita gitu sedanten namung napa makhluk. Lah wong nek iman ngoten ku oleh urib resmi disahno pangeran merga dawe Allah liyahlika manhalakah am yinati wa yahya man hayya napa am bayina sing oleh urip wong sing roh bukti bayinah kebenaran Allah Subhanahu Lha mati Kanjeng Nabi sausé didhelik Nabi ngantos ilayo mil kiamah. Mbok goblok kok kaya apa? Mesthi goblok banget lah. Pengiran iku bangsa pangeran iku apa iku pinter. Wis ra pati salatalah, pokoke tetep nurut Allah iku pangeran. Ngira melandhe wong ra lah, anggar tauhidé bener benar ben den roko ya tetap tetep iso ben nuru swargo. Tanggale ra jelas, ta utawa kerep ra jelas. <coughs> <coughs> Dadi kula nate mau setengkitab Imam Asyari itu kan pernah berpendapat Uang UI manait kuat nak bil adilah dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek yang jelimet dia umasirkan al alam mutaqoyir wakulum mutaqoyir hadis labu damim muhtis alam gue rubah nah orang rubah berarti orang sing yang berubah nah orang yang berubah berarti alam gue mas keruwet waruwet ruwet terus dia di debat kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu, lalu imannya orang-orang desa itu piye carane Roh Allah piye ngurai sodue logika tertata kayak anda? Malah, hasil hasil survei, survei di pedalaman kampung-kampung. Sorok ini buat gunung gitul, buat di sumpetui betui ini, mau di sodo disodo ternyata lu cerdas timbang bayangannya Imam Masari. Ya Arabi bima Arif gue kok roh nak pengiraan no no itu bukti niampo. Mau ngemiso miso. -miso. Jape nak al-ba'rothu tak dulu alal bair anggar ada teletong, ya ada sapi ini hehehe, tapi sederhana wa'atharul akdam, ya dulu alal masir anggar ada tiba-tiba dilamaan, berarti ada simpar, liwak artinya ada makhluk, berarti ada halik, jadi contohnya gampang, anggar ada teletong ada sapi ini anggar ada tiba Ono simpar liwat, diutipu al pra roto ta tulu al al wa atharul akdam jah tulu al masir. Jadi mama sari yurismo ni cukup ukup, ikusti anggep, iso novo, iso novo mikir. Susiwo so, muteren engka moh mun isa lepang ono sapi ini, terus mun ini, na ono seppap, ono musapip, nisrode modern ya. anggera ono sebab. Sesuai modern mana berkursi kuliah di dokter kan isin muni sebab-sebab sederani kausa prima sauni muni ini esok wae walhasil wae wae pokoknya mana ini wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae wae Fahmi, tadi ya, ku umatnya kajian Nabi diselamatkan, no songkos sesate kaum Nopo sir, Yusum ya boh delalah, gih ya Nopo delalah, mengenai umat Nabi disebut khairul umat, pinter pinter Nopo, kok kabeh, gak ya tak warai, dan sambad bangga dari umatnya kajian Nabi ya, kabeh umat ikut ditunggoni Nabi ini, ya ikut zaman Nabi ini sugeng yaudah murtad, apa menaik sausika pun, sausika pun kecelakaan, ratih mau murtad berlirunya ke babes contohnya penggemari nabi isa zaman ditunggoni nuduh nuduh isai anak zino, anak singgarani anak pangeran, jadi tuduhannya nabi anak zino nuduh anak zino, nabi anak zino nuduh anak pangeran, nabi kabe di ajaran pangeran rati anak, malah ada ini biarannya anaknya jadi sumpah nabi isai sumpah barang deknya kapundut beratus-ratus tahun malah diharani anaknya pangeran, nona sing darani trinitas, nona sing darani hulul, semua pangeran atau anaknya pangeran, keliru kabe pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundut wis intakola ila rofiqilalang antik ya amat, wong Islam murah nona sing tau kitis salah. Jawa paling jerempat jerempat perjauh kerisake sidik-sidik untuk ngulamasan nggak naksir yang ekstrem darani sirek, naksir yang ekstrem darani budaya, mengenai sebagainya, tidak ada semua, mengenai sebagainya. Tapi sepotongnya mp Tapi orang arah, nak tahu kita jeblok buat arah, tak jamin. Mereka itu dilindungi umat i umatun marhumah. Iya umat i umatun. Mereka misalnya uang single keris kris, uang krisi kiamat aku nak keris kiamat selamat songkok beboyo. Ya. Barang krisi dibanting, mau coba hanting, mari pecah durana ndene darani kerisnya khawatir kuatir pecah kan ya, darani keris ini lemah juga kan angger suro dilapi diga iki kok jeruk kan ya? kena apa bah kok minyak entar gak gereng Gus lho alhamdulillah kok iye yakin kerisnya napa ndreng berarti ora yakin pangeran kan wong um, darani keris napa ndreng ya insyaallah alhamdulillah sanifati keris sing gereng barang wedhi rusak barang berarti kan gak kultus berlebihan wong um, nyatane nyifati so. Isono po, Dadi rasa wae arani sirung nek ne ya ngecehno keris iso gering. Paham ya? So, eh, Cara kula le, sampeyan ya ra tau kudu sependapat pek kula. Ya wis wae, aja arani sirung. Jajal lek wis. Kenapa mau ubah? Mboten kula rumat rusak, Gus. Mula ibu balik survei tak takoni. Lah kok jiran metu rusak jerih keris niki sekti. Sekti rasa sekti Gus nek dibara tetep rusak. Wah. Ya Alhamdulillah, kok isomnya nyifati kerisih, rusak. Mau <coughs> diakil andalan nih, ngono, cokok, jeding sembarangan. Mau ikut hilang dicolong, wong. Barang sekti, cuci di dicolong, wong. Ya Alhamdulillah, nyifati, Fatih, aki esok dicolong, wong. Berarti lemah, berarti nopo, berarti nopo, lemah. Lannya, nyi makhluk lemah, berarti orang pati orang Patih maksudnya ibu nggih darah nih, lemah ya yes, sih ngono. jadi umatnya nabi ini Mereka umat nabi caranya ngimani Allah ini pun benar mengatakan nabi inna, inna syaitona kot ya isa ayak buddhahun nas ini seperti hadis sukaya ini fa wawah la akho fu antusiriku bihi An aku tak kuatir usia aku gak ono umatku jadi musyrik Sing tak kuatir aku berebutan pangkat dunia terus saling membuh nah ini sampai Wong kau orang siah Allah, Wong NU Muhammadiyah, ya Allah, Wahabi, Allah bapak berakhir kira-cocok, harus ganti pengeran saja, serak-cocok Bapak Wahabi ngono sing ahli sunnah Tengok, ya Allah, semoga bumi ini Buminya ahli sunnah Wajah ma'ah, orang Wahabi nak ya Allah Faham salafi ini engkau, abadikan di bumi engkau Sampai ada kurafat dan bid'ah Ya Allah, khasbunah Allah, wani malwakil Ngomus gue ngono ya Allah, bebaskan bumi kami Dari faham Wahabi, khasbunah Wani malwakil Ya Allah, Kau apa itu Iku setan bi, kau kok tahu kita gak rusak kafe? Merkau kafe ngandaloah, bosulah Nahu batalah, posing setan. Faham? Iku sedawaeda ya? bi setan, wis butuh sah sah neng umatku apa musrik no allah. Akhirnya diprovokasi konflik lewat senang pangkat, senang wedok, senang ujung. Nah, ikut Raumat Islam do, bungso demi weduk pangkat dunia, bung kafiro tukaran. Dete enteng, bersama, <tuh> itu tukaran. Jadi, enteng, kita coba bersama, ya Itu udah kita tahu, mereka pun urusan weduan harta tahta wanita, gus, sama. Kembarannya nggak ada, Fahmi. orang kiai rawung soleh berdoain, nak coba ngonten kan biasa. Aman lah, udah Allah ini lama aman. Fahmi, terus tiang sing anti faham tertentu, yowasilai dungoni awos panahuat Allah. Sing ikul ya ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia sing ahli sunnah ya ini ngono ya Allah hilangkan paham semuanya dung aneh ikul nak mustajab kafe biara no, noh biara satako biara satako lalu sikapnya Allah oh, gimana guys loh oh alah satako pengiran jemput akon noh yo ya fahalumaya pangeran lalu Allah gimana ngambil sikap gimana loh Pengiran Elai Salu Amaya Falu Wahublo kok, Salu Pengiran Raisho bu tak kok, Allah tak kok. Sikapnya abah gimana, lo makhluk kok orang acer tak kok, sikapnya abah. Wih, ngelarang karu-karuan. Di mereka umat Nabi sing goblok laniku, cara nih dia tauh itu gue bener. Nanging tiga Nabi aku raku wajib umatku itu musri gak usah kanji kanjeng nabi ditungguin sahabat ditungguin ulama kabeh diajari awu muhalafatul ilhawadisi awu sing kodim sing dice uang paling percaya kerela tak kok ikresi gawai ini empuk berarti onok ngawitane nih ngerawon kawitan ya onok guri guri lah awu sing kodim sing ngerawon keris onok kawitane udah ini saya so nyebut empuni alhamdulillah kok jenengan muni onok empuni berarti onok kawitane nah onok kawitane berarti orang pengira orang pengira nah kalau seneng lah untuk nanti yang ngubah keris yang gertak ini buatin keluar rawat rusak gus alhamdulillah ijain jifati barang anti ke muni, rusak berarti melecehkan kan kalau melecehkan makhluk berarti apa ba? bagus nobo melecehkan makhluk berarti nobo bagus Arep tak gak ngeleceh noblas. Oh iki barang abadi. hilanglah balik neh bar sakjane sing ngene kuwi wah wis parah iku sarap niku men kategori niku parah wis. Kuwi ora ngukumi sarap ngono ae sarap wis. sarap wis parah niku ngono. Pun ngene-ngene terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi apa watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim nopo. Ala kami. Jadi kulo suwun sing ngaji kulo, sing seneng kulo, kudu terlatih argumentasi, sing dade li lai kalimatilah disebut nama kul falilah hilahud jatul baliho. Gimana kok? Jen pangeran itu pinter tenan, jen pangeran itu raisodilawan. Kulo nu gadah ga kitab kata, kulo nu gadah ga kitab dokumen dialeke pangeran beporo kekasih. Nah, ambek ong kafir kan karuan gak level, ambek kekasih pinter pinteran, jen pangeran jen pinter tenan. Maksudnya ini sederhana Nabi Ibrahim mak Khalilul rohman pada Jadi Nabi Ibrahim zaman suku ngerti adiknya gelar itu apa? Khalilul rohman. Khalilul nak diterjemahin ke kasih pangeran. Gih. Khalilul konco sengwas intim, sangat dekat. Malah nengarab nak darani apa nyonsawo, tusok gigi. Iku bahasa apa ya? Taklilul sini apa neng selaselas ini apa? Gigi. Jadi kullah mak nanti selaselom, nanti seloselok. Nengat ini Ibrahim, anaknya mau no Allah. omoh. Insyaallah, malah disebut di Nabi Ibrahim tu, wala kullahu tu, walasafah orang nono no kekasih. Malah Nabi Ibrahim jinnya Khalilul Rahman banget parkir penginan. Lalu suatu saat malaikat Israel itu datang, ya Khalilul Rahman saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda, supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Haru aita kholinan, you see u kholinan. Haru aita kholinan, you meet Tapi bram, kalo saat ini merajang ajang kalo Indonesia saya roh ta eh, israel. Ono kekasih kok mateni pacar ya? Ono kekasih kok mateni sing dikasi karpe kubi. Orak liro, perintahmu kliro mesti El kliro koi gu kliro, jaga israel seng salah tangkap maksudnya. Oh, <laughs> <laughs> israel ratau sekolah, ratau debat. <coughs> <coughs> <noise> malaikat kafir ratau nebo sekolah. Nah, Sekolah malah repot, entek ke apa itu Mau Israel ke apa? Sekolah gak tadi lulus. No yo ya. <laughs> akhirnya malaikat Israel balik, balik neng langit. Balik neng sebuti sebut kata Ibrahim. Hal roh khalilan Yumi tu Kholidan. Hal roh khalilan yusiu Yusi u Kholidan. Cari <laughs> cewek awang, el kandani Ibrahim. Hal roh khalilan Kholidan, rayuhipu ayal ke Gandaan Ibrahim ku tuh mau ono kekasih, ono kepeng ketemu sing dikasih. wah, <guluh> eh oh, <meriang>, Ibrahim. Ih, <guluh> him. <guluh> <guluh> ya, khalilah rahman Ibrahim dari ndak Allah itu Ono tah kekasih, sing siap ketemu sing dikasih. Masya Allah, jauhnya matilah, ya. Jadi, Allah itu dalam kitab-kitab dia like, kayak oke, suka tau Nah, ih hujah singkanggawang kafir yana hujah ya Allah ngadepi para nabi ini yana termasuk Nabi Musa itu nanti lu ngomong melaku-melaku tuh selenden yang ngwit dicokot semut sitok yang itu ada na ceritanya, Nabi Musa ngalami, Nabi Musa nopo sinten, tapi rata-rata lama dari Nabi Musa ada banjir ada banjir gitu terus sing soleh sing dolim kenaik kabeh ada gempa ya kenaik kabeh, agar ada musibah soleh-toleh Kena gapai, soleh dolim kena gapai. bahasa Arab ape fusa, soleh toeleh ke soleh itu be, beling soleh. Benowo, toleh, toeleh itu balelo nih donobo. Walhasil, protes nabi Musa. to gusti. Nak gawe adabu pilah-pilah dong. Yang dolim kena, yang soleh tidak kena. Jadi proporsional siung na, geremeng ini. Para geremang keseleng, selendenging wit. Walhasil, rendeng, dede dicokot, semut sitok. Kerangkang di rumah Mau kamu, diobong kafe. Paling diobong kafe, cat ibna takut takoi pangeran. Ya, musa, hala namblatan, wang Sing nyokot si yang sing diobong si toyo. Terus kape, capi jawab, toko stignya. Iya, raja, raja, raja, raja, saya raja, raja, jadi dicopot kerangkang situ, ya, awal ya. gada sunnah, naono musibah kenaik kabel. Angko sing soleh mati ini dianggap sahid, sing rasoleh dianggap sangit, dianggap dolip. <laughs> Malah neng tika neng tika neng pangeran buat taku fitnah telah tusiban nelayin atau mingkum kososoben, naono fitnah, naono coba, sing soleh lah nopo ken contoh gampang ya. Misalnya kados nyuwun saya, kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabe Wali Rawani supaya musibah itu hilang. Karena ketika orang gempa, misalnya orang banjir, Ono Wali dungo, gusti supaya tidak ada banjir, tidak ada musibah. Masalahnya nak musibah, sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dangdutan purno yo tenang. Artinya kalau tidak ada musibah, ya jadi tenangnya maksi, maksiat. Tapi nak orang musibah terus. Sing Jumatan ya wedi berkorok gempang, Sing ngaji ya wedi Sing lagi itikaf Ya wedi ya, Tapi kan satu-satu sing maksiat ya wedi Sing toat Ya wedi lah Nak coroel ilmu tasawuf gak masalah Wedi ini wang toat bedeknya no, Merosok apa sih terus balik Allah jailah wah Wadhanu allamal jaminah ja wah ilah. ilah Sing wang doleh mu'muni waduh waduh gak nyebut pangeran. Iki kita tambah pangeran pengiran, mergumuni waduh-waduh gak buat ya Allah, sing soleh tambah parek pangeran, paham ya kamu lalu ada di sini-sini, ada solusine kita ada di sini, kita ada di sini pengiran sama ada misalnya, ada kurang udan, uang soleh banyak udan ada udhan, ada udhan, ada udhan ada udhan, ada udhan, dolim kurang ngajar, banyak ada kolam renang, doka toh ancak orang sholat, banyak ada ada kolam renang Iya kejajan, itu yang merbanyu. Nana malaikat mempertimbangkan itu, tak keibanyu, di gua rajilas. Tapi naronan banyu sengsola rabu tuh tenan. Tapi nak banyu pakai sengsola itu renang tenang. Terus kau takut Lalu sikap Tuhan gimana gitu? Malah takut. Senengane kok takon sikap Tuhan. Iya yes, semuanya kisap gua sembun dengan akhirat agar penggunaannya salah di kisap, penggunaannya benar ke di kisap. Seneng aja kau dan tak kok Gusti kalau hujan kenapa kok di laut juga untuk apa hujan jatuh di laut harepet <laughs> fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh di laut so ilmuwan teliti berhasil sus di penemuan tapi pi tetap makso tetap nopo oyo rasane ngono, mbe asal ijek ning donya iku amal saleh iku wis walasih teng akhirat. Mulane agama iki limangka nayar juwa wal yaumal akhir. Dunia, aku mau al ya wong iman sok ben ngono ya umul akhir. Nek nang ning donya iku padha. Wong sing dhuha nak suka, ya suka sing ra tau cino Cina Cina sugah nggih. Dene sing ora sugih. Wong bedine dhuha kebodhon ya sing ra tau dhuha ra kebodhon. Oke munung dunya cek ka jelas disebut watil kal ayyam ludawi duha benan nas acal dicek ning dunya iku unda undi sing saleh mbek dolim napa unda undi la so akhirat aki wong saleh kuw bertahta tenan ketika wong dolim dadi neraka wong saleh wis pesta widadari macam-macam segala model biye wae ono nah nek dunya sing saleh meriang, mileh rawani wedi maksiat duwe ora duwe wis macam <laughs> Waya sing halal wedi bojo loro wong saleh ning donya kula Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ayo halal ayo gen wedi. Maksiat wedi. ono sing klum ya elek. Wah, full es. Ayo wong saleh ning donya kula loro-loro-loro saleh-saleh. Nabi sabben ning akhirat jare Widodo derine kuwi kira kendur. Kak kabare piro? Piro? 70. Wah, keles. Pakai banget nggak? bener Salman Al Farisi, Salman Al Farisi udah khalifah Hollywood, ini udah Gubernur Basro zaman Jin, kita Mbak Salman jarang saya kiri ini kan soh, kok buatin syukuran? Sebenarnya bu Surya sukurran, saya kiri murah jelas masa depan. <laughs> Mengani kulo dengan saya kiri jarang syukuran di Salman Al Farisi. Sebenarnya aku syukuran kiri nabi Surya kota berkasal bantal bersih laku-laku udang ya karim aku hewong terhormat siapa bede nih? ini hari ini contakkan dani indah kal tu jannah faana karim ma indah kal tu la'im oh soben nak aku nubus warko lagi udang ya karim nabi aku soben nak nubun roko udang ya laim harusnya orang Islam itu Quran akhirat aku nubus warko berarti karim orang terhormat nubun roko berarti laim panggilan soben soben aja tunggu seke panggilan gue soben aku nubus warko Nabi mengsajiki u akhirat suraro akhiratku bi yang berintinya mulio harus melaitenira karuan suraro akhirat bias suraro akhirat padahal nabi nggantikan sing diulang-ulang mangka na yuk minu bila hibal jomit jadi kudu ini sampai anu rambung rosom melarat saiki melarat tenan ya sembun rongkoiku yo rosom rosom suga suga tenan ya buswargo yang berintunya bujosi tok kereng kok rosom suga suga apaan apa ya, sih, tak bojo buruh, buruh islam biasa gitu hahaha hahaha artinya Nabi Suleiman dikaitkan protes pasti, Gusti zaman di dunia saja punya seribu masa di surga <çuk> ya <laughs> secara Suleman tiga ibu itu mula jelas gak gelam kan masa Agusti ini surga kelas v, saat di dunia saja punya seribu, masa di akhirat turun wah eleng-eleng dawe salman <laughs> al-farisi indahkaltul jannah fa'ana karim wa <Wow>. indahkaltul nar fa'ana la'im <laughs> muslim makanya Cariin duitnya kalau kecuali Wong Alim Mulya lah tentunya gak biasa mah, mencing ben entah ini syukuran kalau begitu, mengarahan ini guys, semuanya ngoten. Ya sendirinya syukuran sakadari. Sementing rasa hutang hutang ya tapi syukuran sakadari misalnya resepsi nih rukun ya Rabu syukuran sukuran sakadari. Tapi nak bujunya Ayu Rabu Bobo kedenin, syukuran, fen Wong Roh Kabe, istri siapa? Alhamdulillah. Terus kulina nawaiku loh pesen tentang jenengan. Dawe Allah niku sing halal urib. Yang artinya sing urib untuk ridhani Allah niku sing urib ambaeina liyah lika manhalak ambaeina tahu. Wayahya manhayya nopo ambaeina. Jadi sing oleh urib untuk ridhani Allah. Niku sing urib ngerti bukti ayat-ayatnya pengiran. Biaya neng duniaku digayu. Niku benro ayat-ayatnya pengiran. Rasul kabeh diutus ya. Yastu alihim. Ayatika wayu al dimuhmul kita bano pwal ikmal. Saiki uang uripu raro ayat ayatnya pangeran. Ono udan terus pikiran doa Alhamdulillah so panen arau no udan ora panen. Saaja nih nake Islam tenan arau udan iu bukti rahmati Allah. Arau udan iu bukti dikjayani. Allah pikiran pertama iku mesti dagangan nih. Misalnya ono bakul es kok terus udan. Masak Allah mata. Wah sgono. Jadi Allah iku nomor teluk nomor 1 Wedi panas ya wedi nah, cara wong sing ulama tenan paling gak ya meskipun rasa selalu mikir nah, bukti rahmat, ya Allah. Nah, panas bukti dijayani, Allah. Nah, jari hikam, nah, ini, mata, mata manaaka ashadaka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 Manjain gadan ini jenengan, buatin jenengan sukani GHJenengan, manjain buatin gadan kulo, manjain kulo doef, gesti kulo lemah. Khususnya awas aqidahwe. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Terus ngonoai, tadi kue kok diteri dibutuh ayu, berarti awang ngerti on nabi. Nasi dibujo le, awang ngerti on dikjaya ini. Sampai uang, sampai uang seg dua selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Hahaha. Lha ya? selera makan enak, orang kaya kan. Diselera mobil mewah dipaksa no alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. asyadaka wa mata asyadaka Kalau Allah memberi kamu Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah dzat sing aljabarul mutakab, nggak bisa diintervensi, nggak bisa diatur, nggak bisa dirayu. Gue kok ini bangga, alhamdulillah gusti, engkau majen dzat sing just, kena di-rayu, gak kena diintervensi. Tanya ada lucu, saya makhluk kok mengintervensi anda? Nanggung dulu soal i tenan gue, just tenan, spark pengirian tenan. Ina itse nginingin e wai, e nginingin e wai, e sasalais nginingai komais, yes nginingin e tapi tananga im pusuar ko e fadole, of serausati le ate im pusuar ko enovo, pantela, von dirat lirolais tilipono wai emarko